Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Kali ini saya akan menyampaikan informasi kepada sahabatku semuanya Dimanapun berada tentang peristiwa hari ini 19 Desember 2020 hari Sabtu Kejadian di Pontianak, Kalimantan Baik saya bacakan ulasannya dulu sahabatku Di sini Diberi judul uh, dua anggota polisi di Koroyok Masaya di saat membubarkan aksi 18.12 di Pontianak. Berarti kejadiannya juga hari Jumat ya, tapi baru muncul videonya ini. Uh, dua persenil atau dua anggota Polresta uh, Kota Pontianak Kalimantan Barat. Di sini dikatakan dianiaya menurut berita dari CNN. Dianiaya oleh massa yang menggelar kegiatan 18.12. Berarti 18 Desember 2020. Dua petugas tersebut ya dianiaya saat hendak membubarkan massa yang menuntut pembebasan imam besar. Habib Rizik Sihat tersebut. Pada saat petugas kepolisian membubarkan masa-masa hari Jumat 18 Desember 2020, dua anggota atau dua personil dari Polres Kota Pontianak itu mendapatkan perlakuan yang kurang atau yang tidak enak atau tidak menyenangkan berupa serangan dan penganiayaan. Kata Kabit Humas, kata Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Komisaris Besar Doni Charles Go di Pontianak hari Sabtu 19 Desember 2020 seperti dilansir dari Antara, kejadian ini bermula saat massa menggelar kegiatan di Simpan Jalan Tanjung Raya Pont Tianak Timur. Kegiatan tersebut, menurut Doni, menyebabkan kemacetan. Ada upaya provokasi dalam kegiatan tersebut, termasuk ban. Ya, bannya dia, biasalah, mengularkan asap lah. Karena itu petugas memilih untuk membubarkan paksa kegiatan tersebut karena kegiatan tersebut menyebabkan hambatan arus lalu lintas dan dapat menjadi sarana provokasi. Maka petugas yang pada saat itu tidak jauh dari lokasi melakukan upaya pemadaman dan pembubaran ujarnya. Jadi pembubaran mas saya. Namun saat petugas berupaya untuk memadamkan api, Masa menyerang petugas Masa menurut Doni bahkan memukul Petugas menggunakan benda tumpul Kondisi korban terdapat luka memar Pada beberapa bagian tubuh Kata Doni Ini beritanya saya bacakan kawan Dari CNN Indonesia Petugas tersebut langsung diselamatkan Dan dibawa ke rumah sakit Untuk mendapat perawatan Kemudian petugas tersebut mencari, kemudian petugas mencari pelaku penganiayaan seorang pemuda inisial RDS, 21 tahun, yang ditengarai menjadi pelaku ditangkap. Saat ini pelaku pemukulan dan penganiayaan tersebut sudah diamankan petugas Direktorat Reserse, Reserse Kriminal Umum. Polda Kalimantan Barat atau pada malam harinya atau tidak lama setelah kejadian itu kata Doni. RDS terancam dikenakan pasal 170 KUHP sub pasal 351 KUHP. Baiklah saudara-saudaraku, ini kejadian di Pontianak ya, Kalimantan Barat. Jadi memang Tanggal 18 Desember 2020 hari Jumat memang banyak kegiatannya di berbagai daerah. Di sini tidak henti-hentinya saya berpesan kepada sahabatku semuanya. Ya, ini inilah selalu pesanku selalu sama. Di saat melaksanakan gelar seperti gelar kegiatan seperti 18/12, jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali menghantam, memukul kontak bodi dengan aparat yang sedang ada di lapangan, saudara-saudara. Kenapa saya katakan itu? Saya pernah bahagian daripada aparat keamanan sebagai TNI, bagaimana mengamankan masyarakat. Jangan sekali-sekali, saudaraku. Karena urusannya panjang, terus ada yang bertanya, "Pak Mayor Purna Yura Saleh, bagaimana kalau rakyat dihantam oleh aparat?" Oh, Baca juga, bertanya kepada saya, "Oh ya, baik, saya jawab, saudaraku, itu juga tidak boleh." Aparat menghantam rakyat yang sedang melangkah kegiatan, gelat. nggak boleh, karena sudah jelas dalam undang-undang. Di saat ada kegiatan aksi, ulangi ak, uh, kegiatan turun ke jalan, maka tugas aparat adalah melindungi warga yang sedang menyampaikan pendapat di muka umum. Melindungi, menjaga keamanan, mengatur jalannya lalu-lintas, dan sebagainya. Itu aturan. Nah, di situ juga ada dikatakan, jika ada warga yang menyampaikan Pendapat di muka umum, jangan, meng, jangan mengganggu aktivitas orang lain. Ini juga menjadi pertimbangan. Itu ada di dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Dan saya sudah bacakan panjang lebar itu videonya ada di channel YouTube ini, saudaraku. Yaitu tentang Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 mengenai... Menyampaikan pendapat di muka umum Sudah ada di channel youtube ini silahkan dicari videonya Jadi ini sahabatku yang senantiasa selalu saya ingatkan Baik kepada diri saya Baik kepada sahabatku yang melaksanakan kegiatan-kegiatan turun ke jalan Maupun rekan-rekan aparat yang sedang melaksanakan kegiatan nah, Kalau semuanya sudah sesuai prosedur Semua berjalan enak dan tak kalah penting semoga penguasa atau pemerintah saat ini baik tingkat nasional maupun lokal bisa uh, menyentuh hatinya, bisa merasakan bagaimana rakyatnya secara psikologis belum kita dihadapkan dengan wabah corona, belum lagi masalah politik terus memanas, belum lagi saling ngompor-ngompori belum lagi saling fitnah, belum lagi saling menghina, belum lagi ancaman-ancaman dari negara luar. Semoga ini bisa dilihat yang tentunya harus menggunakan hati. Logika sekarang selama ini kita sudah pakai, tapi jangan lupa juga gunakan hati. Wahai para pemimpinku, Lihatlah secara umum, secara global, secara global kondisi rakyat Indonesia. Banyak yang kehilangan pekerjaan, tidak sedikit yang di pihaka. Setiap hari bertambah kemiskinan. Lihatlah secara global kondisi. Maka saran saya adalah selesaikan permasalahan ini satu persatu. Selesaikanlah permasalahan yang dihadapi oleh Habib Rizik Syihab melalui dialog dan musawarah. Itu selesai, tensi politik turun, mari kita sama-sama lagi berjuang untuk menghadapi wabah corona. Dan sambil kita sama-sama membangun bangsa yang besar ini. Saya tidak menggerui, saya tidak mengajari, saya bukan merasa paling pintar, saya hanyalah sebutir debu. Saya hanyalah sebutir pasir yang ada bertebaran di pantai. Saya hanyalah bahagian kecil rakyatmu yang menyampaikan isi hati, wahai pemimpinku. Terima kasih, tetap semangat, wahai sahabatku semuanya, jaga persatuan Indonesia. Mereka, salam hormatku buat semuanya. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh